twice SUV hibrid Wuling Asta akan dijual seharga 190 juta rupiah Wuling Xingchen atau nama global Asta akan dirilis mulai 2021. Kini, sport utility vehicle (SUV) merambah ke era elektrifikasi kimia. Dikutip Karyouskina, Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022, Wuling Xingchen akan dilengkapi dengan teknologi hybrid elektrik vehicle (HEV) dan plug-in hybrid electric vehicle pev namun model wuling singchen hv akan dirilis terlebih dahulu pada pertengahan Agustus tahun 2022 Menurut informasi dealer dari sumber yang sama, Wuling Xingchen akan dibanderol mulai 90 ribu renminbi atau sekitar 199,5 juta rupiah, lebih murah daripada mesin pembakaran internal ICE atau versi konvensional. Sebagai perbandingan. Perusahaan patungan Saib GM Wuling telah meluncurkan Sport Utility Vehicle, SUV, ini dengan harga mulai dari 69.800 yuan atau setara dengan 153 juta yuan. Dari segi tampilan, grill akan mengadopsi desain berbentuk V untuk memperlihatkan logo merek 5 berlian, Haswuling, sedangkan bagian belakang berlogo HEV. Interiornya dilengkapi dengan klester instrumen digital 8 inci, dari segi hiburan, dilengkapi dengan layar mengambang 10,25 inci yang membuatnya terasa seperti mobil berteknologi tinggi sistem infotainment berjalan menggunakan operasi link OS wuling yang juga menyediakan pembaruan over the air otak Mesin Chen HV dilengkapi dengan mesin bensin 2.0 liter yang disedot secara alami, di atas kertas, mobil ini bisa menghasilkan 135 tenaga kuda, 100 kW dan 320 Nm. Mesin juga dikawinkan dengan transmisi Dedicated Hybrid (DHT) kecepatan tunggal dan baterai lithium-ion tersier dari segi performa 0 sampai 100 km per jam bisa dicapai dalam 7,8 detik Wuling singchen dikatakan memiliki konsumsi bahan bakar 4,6 liter per 100 km apakah Wuling Asta akan dijual di Indonesia Wuling Asta juga menggunakan logo perak sebagai simbol baru pabrikan China ini di dunia Logo resmi diperkenalkan ke industri otomotif Indonesia dengan peluncuran SUV andalan Wuling Almas RS Kendaraan ini juga dikenal sebagai Singchen untuk pasar China Kapasitas penumpang hanya lima orang N.C. Wuling Xingchen HEV akan sama dengan model sebelumnya, yakni panjang 4.594 mm, lebar 1.820 mm, tinggi 1.740 mm dan wellbase 2.750 mm, kursi belakang dapat dilipat rata untuk memaksimalkan kapasitas. Namun, Wuling Singchen lebih tinggi dari SUV rendah di Indonesia seperti Toyota Rush, Daihatsu Terios, Suzuki XL7 dan Mitsubishi Expander Cross. Sebagai perbandingan, Rush saat ini memiliki panjang 4435 mm, lebar 1685 mm, tinggi 1705 mm dan wheelbase 2685 mm namun rival terdekat Wuling Asta adalah small SUV Honda HR-V yang ukurannya lebih besar Honda HR-V memiliki panjang 4294 mm lebar 1772 mm tinggi 1580 mm sedangkan wheelbase 2610 mm side. Jika melihat mesin, saingan terdekat Wuling Asta adalah Honda Cerfei di Glory 580 karena kedua merek tersebut telah dibekali dengan mesin turbo 1500 cm3. Di atas kertas, Wuling Asta menghasilkan 145 tenaga kuda, 108 kW, 147 tenaga kuda, dan torsi 250 Nm. Tenaga tersebut dipadukan dengan transmisi manual atau CVT. Bahkan, Honda HR-V juga dibekali mesin 1500 cm3 namun tidak dilengkapi turbo, sehingga tenaganya juga lebih rendah dari Wuling Asta. HR-V 1,5 liter dapat menghasilkan 88 kW, 120 tenaga kuda, dan torsi 145 Nm. Sedangkan hari V1.8 L Prestige tentu saja lebih bertenaga, dengan tenaga 139 kW dan torsi 169 Nm. Lalu, dari segi harga, Wuling Asta tersedia mulai dari RMB 69.800 yang setara dengan Rp 153 juta hingga 99.800 RMB, atau 220 juta rupiah harga ini bahkan mungkin mendekati LSUV seperti Rush Terios chest sedangkan small SUV Honda HRV saat ini dibanderol mulai dari 291,2 juta rupiah 1,5 lsmt hingga 406,3 juta rupiah 1,8 L Prestige Wuling Asta juga akan dijual di Indonesia karena Asta sudah memiliki logo perak sebagai lambang baru pabrikan China ini di dunia, logo tersebut juga resmi diperkenalkan ke industri otomotif Indonesia dengan peluncuran SUV andalan Wuling, Almas RS.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 Just working through